Manusia membutuhkan makhluk hidup lain dalam kehidupan. Status sebagai makhluk sosial membuat manusia harus mencari teman untuk berinteraksi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tentunya tidak hanya hidup sesama manusia saja. Masih ada makhluk lain di sekitarnya. Dalam kehidupan normal sehari-hari, manusia memang berinteraksi dengan sesama manusia. Namun tidak hanya sesama manusia saja, bagi pemilik atau pecinta binatang bisa saja berinteraksi dengan hewan tersebut. Salah satunya dengan burung, biasanya bentuk interaksi tersebut berupa saling syul atau bentuk interaksi lainnya.